Bismillahinnasyaitonojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. min syururi anfusina wa min syaitani amlina. Mayyahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan. Ya alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam karunia Saya akan mengutip tema dengan tema Ramadan peduli saatnya lebih dermawan ya. Kembali kepada hadis, ja Ramadhana putihat awabul jannah." Bahwa dalam bulan Ramadan ini Pintu-pintu pintu surga akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun awa bahwa pintu-pintu neraka akan ditutup. Wasubpidatis sayatin bahkan setan-setan pun akan dibelenggu dalam hadis riwayat Bukhari. Apakah benar semua ini ketika mereka tidak beramal? Maka pentinglah bersyukurlah kepada Allah pada bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan yang mungkin akan dibukakan pintu surga ditutup pintu neraka dan Allah akan belenggu semua setan karena setiap manusia yang beramal dan beramal saudara-saudaraku seiman sahabat rahayatim dan insya Allah marilah kita seluas-luasnya untuk membuka amalan pada bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan amalan mari kita tingkatkan iman dan taqwa Sebagaimana Rasulullah Alaihi Wasallam Di bulan Ramadan ini Rasulullah dan bersama para sahabat Mereka meningkatkan amalan Yang pada khususnya Amalan-amalan yaitu Tentang amalan sedekah Di dalam hadis dikatakan Anasin killah ya Rasulullah ayu sadaqah Abdolu kola sodako tun pi Ramadan Hadis riwayat Tirmid. Dari Anas radhiyallahu Anhu Berkata sahabat, bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amalan yang paling utama dalam bulan Ramadan ini adalah amalan sedekah. Sebagaimana dikutip dalam hadis Rasulullah, yaitu ketika di bulan Ramadan mereka semua bersama sahabat dengan gemar sedekah karena di dalam..." Bulan Ramadan ini yaitu bulan yang penuh dengan amalan yang luar biasa Sebagaimana di dalam hadis pun dikatakan bahwa sholat sunnah akan dibalas dengan pahala sholat wajib Baca Quran akan dilipat gandakan dengan 10 pahala dan dilipat gandakan dengan pahala Ramadan Begitupun pahala daripada sedekah Allah akan luaskan sepuluh kali lipat, bahkan sampai tujuh ratus kali lipat, dan Allah akan lipat gandakan dengan pahala bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari ini kita mengadakan amalan yang terus-menerus dengan amalan yang luar biasa, sehingga kita termasuk orang-orang yang termasuk di dalam hadis yang Allah akan tutup pintu neraka, dan Allah akan buka pintu surga, dan Allah akan membelenggu. Setan-setan dan jin yang durhaka Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Mari kita pelajari Al-Quran Sebagaimana dalam Al-Quran Bahwa Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan Yaitu sebagai petunjuk bagi manusia Mari kita kembali ya, melihat hadis dari pada hadis tadi Bahwa Allah akan menutup pintu neraka dalam surat al lail ayat 17 sampai 18 di situ dikatakan bahwa barang siapa yang berimpak di jalan Allah maka Allah akan menutup pintu-pintu neraka. Bahkan dalam surat Al-Imran 133 sampai 134 Allah mengatakan wasari'u ila magfiroh, Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Allah yaitu orang yang mengimpakan hartanya di jalan Allah. Ya pada kesempatan kali ini, mari kita buka pintu-pintu surga dengan kita berimpak, bersedekah. Mudah-mudahan dari impak sedekah kita menjadi kita menjadi orang-orang yang dijauhkan dari ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga dan Dijauhkan dari sepa, daripada godaan setan Dalam surat Al-Baqarah 268 Bahwa Allah berfirman Setan menakut-nakuti manusia Agar berbuat kikir Disitulah ketika Hamba Allah pada bulan Ramadan ini Mau bersedekah Maka setan akan terbelenggu Wahai saudara-saudaraku Sahabat geraha yatim dan duafa Mari pada bulan Ramadan ini Kita tingkatkan Iman dan takwa kita, sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat meningkatkan iman dan takwa mereka. sholat mereka ditingkatkan, baca Quran mereka ditingkatkan, begitupun sedekah mereka ditingkatkan. Yang sebagaimana di dalam hadis dikatakan, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam gemar sedekah di dalam bulan Ramadan serta meningkatkan sedekah-sedekahnya dan insya Allah tadi bahwa sedekah itu mampu satu menutup pintu neraka dalam surat al lail ayat 17 sampai 18 yang kedua bahwa sedekah dalam surat Al-Imran 133-134 bahwa jakat, impak, sedekah itu mampu membuka pintu surga dan yang ketiga setan dibelenggu dalam surat Al-Baqarah 268 mereka setan-setan menggoda manusia untuk kikir tapi bagi orang-orang yang beriman mereka senantiasa tidak akan tergoda kekikirannya karena mereka senantiasa meningkatkan sedekah sahabat graha yatim dan do'afa daripada itu mari kita tingkatkan iman dan takwa kita sebagaimana yang telah kita kutip hadis tadi bahwa orang-orang itu akan dibukakan pintu surga Dijauhkan dari segala siksa neraka dan setan akan dibelenggu. Pada intinya bahwa kita semua harus meningkatkan amal soleh, terutama amal soleh di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kebenaran dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Uh, sekian dari saya. Subhana Robi Karobil Ijati Wassalamun warahmatullahi wabarakatuh.